Oh, amat deh, tuh gran si Nova malah dibeliin Luffy sampai sekali. Dilan gua mah boroboro 2000 doang. Ah, sobat, emang gak gua mah. Ah, bro. Gua mah jadi orang tua tip, lu kasih bet, ara ah, gua gue 1000-1000 ini. Oh, amat deh, tuh. Udah sopan. Udah hmm? sopan. Maaf ya? Oh, berarti tuh? berantem belum. Makan makan. jangan Oh, tuh <laughs> <laughs> oh, begitu sulit lupakan Rehan, Rehan. <laughs> Oh ama tika tu. La la bismillah. Ah. Oh ama tika tu. Mak kun betak nak Oh ama tika Itu tuh kenapa ya? Saya itu kalau di rumah nggak bisa muterin gitunya. Minyak kan, kan? Minyaknya? Iya, saya ya. sebenernya kalau di rumah tuh pakai minyak urut Emang udah bisa, kan? Berarti ga bisa ya pake minyak urut, bisa, silat, ya gak Bisa segera ya? bisa kan Oh, apa tiket tuh? Guys, jadi yang bapakku di ujung kanan, karena bapakku seniornya, guys Ini yang baru-baru nih, guys Lagi yang di atas atas sini Kena ospek semua lah dia sama bapakku, guys Karena bapakku yang di ujung kana, guys Yang di ujung kanan lah yang pertama meninggal, guys kok bapak keren masuk ukuran Covid ini atau mau buka Mama keren bapakku senior nih oh amat ketu gil, lagi ada ada gil, gil. gil. Gila, gila, gila. Gila. Oh ama Tikatu. Mau Pulang dari Jakarta coba ngadain di Pak di depan kompleks. <laughs> oh ama Tikatu. Oh, Vermise. Ada ada zabe itu, habis lobet. It. Vermise, ajaster. Oh ama Tikatu. Oke, okay, katanya ini efek bisa merubah kita jadi orang yang mirip sama kita. Wah, masa sih? Oh, iya, lucet. Oh, apa tiga tuh? Karena yang tuh? Yang buat siapa? Yang disuruh ngempu siapa? Dan kali kalau mau ngempu, jangan buat anak. Buat anaknya nih. Tapi oh, sayang. Oh, oh, Oke. Okay. Oh amatika tu pasti mundur Tuh, lu, lu, lu, lu ketanda saja. Kau di situ kok. Oh, apa tiga tuh? Mana semua itu kak yang selalu bilang, eh, langit bisa jatuh turunkan hujan. Yang selalu pasang kurap pas ngasih nanti bawah nih pala punapitipalapalakiku ini banjir mirip pangkepet nani kulil lalu. Ada, ada, ada. Ati balai Oh, apa tiga tuh? al-fatihah waktu nilai-nilai seperti nilai Oh, aku baterai ketuh. Oh, aku terserah kamu. Ya, bila kamu kayaknya makan apa? Ya, kan kamu yang buat motor loh. Aku ya, terserah lah. Nanti tuh gak makan babi. Gak boleh lo makan babi. Apa? Terserah. terserah. Di Oh, aku Sayang, tehmu nah, mana? <tuh>. Aku minta boleh. Oh, Oh setelah minum marahnya keluar <guruh> oh, iya. Minum kak Mohamadi iya. nah, ketu Nama siswa Kamu nanya Nama aku apa? Nama aku Sasha Rao <guruh> <guruh> <guruh> <Di> Sasha Ampun <guruh> Mohamadi ketu Pertama kali coba oyster mentah <guruh> Oh, Amatuy ketu, kalau kau suka aku salah Oh, ketu, jadi selawat. Selawatan, selawatan. Ini Temenan, eh, Oh, dia ngomongin kamu Kamu, anak saya. Terus kamu jawab nggak? Oh, Enaknya orang lain pada malam mingguan abahasannya sama teman-temannya pada ngobrol pada ketawa-ketawa. Aku juga sama kok malam mingguan cuman bedanya ayah nonton bola. Aku ngobrol sama milu. Oh, tuh? paket. Iya, gue tahu kreatif. Dia ada di samping. Dia bukan buat mainan. Ini mah bukan persmasalahan buat dimainin apa ya. Samping mana gitu? Ada yang tahu kagak sih samping mana? nyari-nyari ada -nyari, nyari, di samping-samping-samping mana kagak ada ini? Iya deh deh. Oh, -de. apa sih Langit, bisa kau berhentikan hujan? Aku udah kena telepon mama aku langit. Wah, langit oh, langit, langit Oh, apa sih hei Mila berapa naimu hey, 50 juta juta tidak boleh lagi boleh lagi oh